Amin Amin, Yarobal, Alamin. Al Video kali ini, saya lagi berada di Desa Betet Kota Kediri, mengikuti kegiatan jalan santai bersama warga RT 17 RW 7. Situasi sekarang ini, lagi nungguin antrian jalan RW 1 juga lagi ada kegiatan jalan santai Semoga kegiatan jalan santai RW 1 dan RW 7 Acaranya lancar, tertib juga sukses selalu Amin, amin, amin Acara Jalan Santai Hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 ini Memperingati H. URI ke-77, 17 Agustus Ya lur, sekarang jalan udah mulai agak sepi. Saatnya jalan santai RW7 mulai lanjut lagi lur. Jalan santai ini disuguhkan musik jaranan lur, buat mengiringi yang pada lagi asik jalan santai. Bu cantik ini pakai kostum petani. Orang mau ke sawah atau ke ladang. Juga ada yang pakai kostum jaranan. Biarpun acaranya cuma satu RW, tapi acaranya cukup meriah. Ibu-ibu juga cewek-cewek. Kalau pas ada acara ginian, pasti penampilannya keren-keren juga cantik-cantik. Acara kegiatan Jalan Santai ini. Disponsori oleh Laundry Cuci Baju Setrika di tempatnya Mas Rundika sama Mbak Dian. Jangan lupa dulur-dulur semuanya, mengikuti jalan santai minggu depan di pesanggerahan Betet Kota Kediri, juga ada kupon berhadiah. Posisi sekarang ada di Betet Timur Lur Di sini juga ada kegiatan, ibu-ibu lagi lomba, ibu-ibu lagi pada senyum manis menyapa para jalan santai RW7. Hari minggu ini, banyak acara, karnaval, jalan santai, juga acara lomba-lomba yang lainnya. Cewek cantik ini juga menyapa handphone saya lur Ternyata cewek-cewek betet pada cantik-cantik Saya suka banget sama penampilannya cewek-cewek cantik ini Pakaiannya serba hitam, cocok banget buat jalan-jalan Posisi sekarang ini, lagi jalan arah ke utara, lewat jalan pesanggerahan Betet Kota Kediri, biar tidak mengganggu pengendara lain. Mudah-mudahan tiap RW, juga desa-desa yang lain. Hari minggu ini, juga ada kegiatan jalan santai, juga kegiatan lomba-lomba untuk memeriahkan acara Agustusan ini. Mudah-mudahan acaranya lancar juga makin sukses. Amin, amin, amin. Lagi pada senyum manis menyapa para jalan santai RW 7. menyapa para jalan Sisi sekarang ini melewati dekatnya Masjid Pesanggerahan Betet Kota Kediri. Berada di pertigaan Betet Pesanggrahan paling barat dekat Perumahan Betet Kota Kediri. Cantik lagi, gendong anaknya juga ikut jalan santai berhadiah. Ada jogen, juga mengikuti alunan gamelan jaranan, sekarang posisinya ada di pertigaan Betet Selatan dekat Sekolahan Dasar. Sekarang lagi nunggu kupon berhadiah Masuk perempatan Betet Tengah lagi Sekarang udah sampai finish lur Tempat pengundian kupon berhadiah Hadiahnya banyak lur Ada dua sepeda goes Kipas angin, kompor gas Magicom, TV Juga masih banyak yang lainnya Nanti kalau udah selesai undiannya Jangan pulang dulu lur Pihak kelurahan juga panitia Mengadakan ada acara lagi acara joget bareng sambil bagi-bagi uang rp 50.000 lur tidak <San>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 Ya, udah. Kalau gitu, saya pamitan dulu. Assalamualaikum, Lur. dada Lur.